Rumah dari kelas TKA1 Aku akan membacakan doa lihat puasa Bismillahirrahmanirrahim Lawaitu saw mahadin an adai Faktisya Ramadona Lihisanati Lillahi ta'ala